Lebaran sebentar lagi Lebaran sebentar lagi Uh, oh, seneng ya seneng Seneng sekali sebentar saya Bentar lagi di ujung Ramadan soalnya nih Iya Terus temen-temen gimana puasanya lancar kan? Lancar Lancar dong harus lancar dong Puasa itu gampang Puasa itu gampang. gampang Yang susah itu? Menahan sesuatu yang <laughs> tidak perlu ditahan Jangan eh, okay Yang itu. perlu ditahan <laughs> Nah ini buat itu ya Apa? Eee uh, For note aja, for note, for, hmm. buat catatan buat teman-teman kita, kita juga nih, kita kan udah puasa, udah menahan nafsu segala macem, menahan diri, kontrol pikiran, kontrol semuanya lah. Nanti setelah uh, ramadan selesai itu bukan berarti kita bisa maksiat lagi kita ya. bisa nakal-nakal nakal lagi lebaran ini Olbar, bulan, bulan suci ramadan ini kan tujuannya untuk mensucikan diri sendiri hmm, kita harus mensucikan diri sendiri, mensucikan pikiran, hati. menambah amal ibadah. Hmm. Tentunya, kalau itu ya memperkokoh keimanan, tidak <laughs> perlu. <laughs> okay, oke, betul. Nah, bete, kalau ngomong-ngomongin memperbaiki diri sendiri, hmm. eh, kan di ujung Ramadan ini kita harus apa? Istilahnya, kalau kita belajar harus ada raportnya dong. Iya, raport itu, kalau istilahnya, kan kita merefleksikan diri kita sendiri nih. Apakah kita tuh udah menjadi pribadi yang lebih baik nih melalui Ramadan tahun ini? Kalau menurut Mas Aji sendiri, Mas, Mas Aji itu udah. Uh, menjadi pribadi yang lebih baik, Bun. Iya, kalau pribadi sih, saya pribadi sudah berusaha semaksimal mungkin. Okay. Cuman kan, karena memang kita hidup dalam bermasyarakat, jadi mungkin pandangan orang beda-beda. Oke, okay, oke. Okay. Meskipun kita sudah berbuat baik semaksimal mungkin, kalau hmm. mereka sudah melabeli kita buruk, kita tetap buruk. Tapi, Cuman pesannya ya. harus tetap ini ya, Bang. Cuman bikin kupat, <laughs> <Jangan> <laughs> bukan kita harus tetap uh, berbuat baik semaksimal okay, mungkin. Oke, jadi tetap apapun yang apa orang lain omongin soal kita, kita nggak peduli ya, mending iya. kita tetap berusaha menjadi lebih baik ya iya, lakukan yang terbaik dulu terus, uh, kalau menurut Mas Haji, ini kita uh, kayak merefleksikan diri sendiri ya, jadi kalian juga mikir uh, selama ini, Ramadhan ini udah kalian manfaatkan secara maksimal nggak hmm. gitu, uh, Mas Haji gimana? kalau saya berusaha semaksimal mungkin, uh, hmm. bisa bangun lebih pagi di oh. bulan Ramadhan ini, saya bisa bangun lebih bagi, karena Komenin orang calur juga kemarin saya koordinator soalnya koordinator tampang mereka. Nah puasanya harus dilancarkan hmm, Masih lancar tapi ya. Ayo alhamdulillah lancar walaupun lancar banget. <laughs> walaupun lancar banget. Iya. terus kalau yang apa ibadah-ibadah sunnah lainnya Iya, gitu? saya pergunaah uh, saya lakukan dengan sebaik mungkin. Oh, mantap mantap mantap. Terus kalau soal apa uh, ini kan momen yang gimana kita kalau amal tuh dikasih pala luar biasa ya. Hmm itu apa yang udah Mas Haji lakuin selama bulan puasa ini? Amal ibadah atau Enggak. amal misal sedekah bagaimana gitu. Oh, banyak. Saya sudah bagi-bagikan takjil. <laughs> Karena Luar kebetulan biasa. saya juga donatur takjil se- Tengah. Luar, Luar biasa. Tapi Luar biasa. bukan bermaksud uh, pamer sombong amal ibadah, ya? sombong, tapi memang ya itu, itu kenyataan itu, itu, yang itu saya lakukan memang. Itu contoh ya, itu ya, contoh, ya. contoh jadi, menjadi motivasi buat teman-teman. Hmm, jadi emang, emang harus dimanfaatkan baik berarti ya? Harus. Karena momentum Ramadan ini Uh, bulan yang sangat baik buat kita Nah terus kan uh, Ramadhan kali ini kan agak beda nih kalau menurut gue ya Iya beda Menurut gue lebih agak beda soalnya uh, Ramadhan ini berpapasan dengan ini Pandemi covid-19 tuh Iya Yang jadi bikin apa Kita ngejalanin Ramadhan tuh jadi kayak Was-was gitu hmm. Kita ngumpul uh, buat sholat tarawih Rame-rame was-was Walaupun kita udah jaga diri Enggak boleh malah nggak boleh tarawih ngumpul di masjid tuh sebagian masjid tuh udah melarang gitu loh itu kan jadi jadi gimana gitu udah nggak ada bukber terus yang mudik nggak bisa juga bisa mudik hmm, kalau masa sendiri gimana apa ada bedanya Usaha yang, melawan covidnya atau, atau <laughs> kita ada, ada perbedaan di ramadan tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya iya ada tentunya ada perbedaan selain di tahunnya Oke okay. yang kemarin kan kita bisa katakanlah reuni-reunian di bumbar-bumbar yang tadi okay, itu uh... bisa berburu takjil gratis seperti yang saya bagikan tadi dan juga perang sarung perang sarung <laughs> yang kemarin kita sebutkan hari ini pergerakan perlu dibatasi karena memang hmm. jangankan buat ngumpul uh, antri di alfamart saja kita harus satu meter jaraknya yeah. jadi memang cukup beda bedanya tapi bedanya bikin nyesek nih. Jadi, oh, momen kayak gini tuh yang harusnya kumpul sama keluarga jadi nggak bisa iya. uh, kelaksana gitu loh. Jadi sedih yang momen kayak gini. Untung kerjanya gak merantau kita gitu ya. Iya, untung kita gak merantau, tapi tetap, tetap sedih. sedih. juga lah buat kalian yang kerja di tempat jauh, tetap semangat ya. Jangan putus asa, jangan putus asa, jangan putus asa. Kali, tahu sih kita tahu rasanya karena sama keluarga terus ngelewatin momen apa bulan Ramadan hmm. enggak bareng keluarga tuh pasti sakit banget ya iya kalau Ramadan kemarin kan dinanti nantikan pulang kampungnya hmm. tapi kalau sekarang jangan disuruh jangan pulang kampung itu kan merintih-rintih <laughs> cara beratin juga merintih-rintih sebenarnya <laughs> oke okay, merintih aja pas ngomong merintih itu saya nggak boleh <laughs> iya <laughs> <laughs> nggak apa-apa karena okay. kita perlu menyikapi kesedihan dengan sebaik mungkin oke okay, mantap mantap Jadi, <laughs> kita perlu <laughs> walaupun situasi kita menyedihkan <laughs> ya perlu dikelola dengan baik ketawa aja, oke oke oke oke kamera nah ngomong-ngomong soal Idul Fitri nih kan kita bakal, ya namanya Idul Fitri pasti sholat id dong mm. terus apa nih yang udah dipersiapin buat sholat id? Masih? nah yang terutama kebersihan diri oke okay, oke okay, kebersihan, kebersihan diri. diri mental juga <laughs> mental? pakai mental juga? Oh, iya karena harus Uh, bertemu dengan berkumpul, hmm. tapi tetap dari hati, pingin sholat berjamaah ke hmm. menyiapkan alarm buat bangun pagi. Mantap, menyiapkan alarm kesiangan itu persiapan dari segi uh, fisik dan rohani. Saya sudah siap, berarti buat ini. Emang raba hidup ah, Idul Fitri tahun ini, kayaknya emang enggak bakal ada takbir keliling ya, kayaknya. Iya. SD kan kebetulan tahun kemarin koordinator juga kan? Iya saya koordinator, semua saya koordinatori. <laughs> Jadi terstruktur, terorganisir kita bergerak sama-sama. Oke okay, siap. Jadi uh, buat momen sholat id tahun ini kayaknya belum tahu juga nanti bakal kayak gimana ah, kayak gimana besok. Itu bakal tetap boleh ngumpul di lapangan atau di masjid apa? Soalnya agak susah kalau itu hmm. dilarang, coy. Karena kan memang apa namanya, ibadah yang sangat... momen, hidup, momen, hidup, momen, hidup momen, momen itu, momen, maaf, maafan saya dulu pernah uh, kesiangan gak sholat kita aja satu minggu gak selesai, selesai, saya sedihnya jadi pengen, wah gimana ini kok merasa gak berguna sekali, saya hidup gak bisa sholat itu, waduh sedih, sedih, melihat sholat itu sedih iya sedih banget, apalagi gara-gara kesiangan hmm itu gede-gede kesalahan diri sendiri iya kesalahan diri sendiri itu gunanya mawas diri, tadi kan kita coba mewas diri karena hasil kemarin kesiangan coba yang hari ini diperbaiki nabaya. ya? Ia, diperbaiki oke nah itu loh uh, beberapa poin ya yang kita sampaikan soal merefleksikan diri mm -hmm. di ujung ramadhan jadi ya gimana ya kalau menurutku ramadhan 30 hari itu kurang coy? harusnya berapa? iya nah satu, -satu, <laughs> satu tahun jangan, <laughs> jangan ya jangan dan me, apa uh, merubah aturan uh -huh. yang, uh -huh. yang udah diatur itu. Jadi kalau kayak gini tuh bu bukan itu ya tapi suasananya di ramadhan itu memang kayaknya kita mau mau berbuat jahat aja mungkin dua kali gitu. Iya. Karena memang momentum ramadhan ini sangat dinantikan hmm. apalagi kalau yang puasanya bolong-bolong pasti <laughs> menyesal. Perlu mawas diri juga kalian sebenarnya yang <laughs> puasanya bolong-bolong. Jadi nginget puasa itu nggak nggak susah sebenarnya. Gak susah, gampang. Gak susah, gampang. Kuasa itu gampang ngan lapar. Nah, itu aja yang kita bisa sampaikan selain uh, selain ada tadi ada merefleksikan diri sebagai apa? Sebagai pribadi yang lebih baik, hmm. terus ada juga uh, perbedaan Ramadan tahun ini sama tahun kemarin yang jelas beda banget lah. Ida. Terus sama momen sholat Id nanti yang bakal kayak gimana kita juga belum tahu. Hmm. Semoga diperlancar lah. Nah, amin, semoga. Terus juga doanya COVID-19 ini juga berakhir. Udah bosen coy. Amin. Amin amin ya. Itu aja kali ya? Iya. Terus uh, buat kalian yang di rumah belum nonton belum subscribe subscribe dulu nyalain subscribe. loncengnya terus di komen kalau kalian pengen komen cerah share semua sosial media kalian terus pantengin channel kita terus saya gak bagas wigani dan saya Ados jangan lupa buat makan opor ketupat milenialnya mas Aji yeah. sampai jumpa di video kita berikutnya dadah